nah sebelum mulai eh uh, kalian ngedownload, jadi harap kalian jangan skip video ini agar modnya bekerja dengan benar nah kalian download dulu simcity nya saya udah saya sediakan linknya di deskripsi lalu kalian buka file manager cari downloadan simcity tadi nah kalian install dulu seperti biasa tunggu sampai selesai Dengan kalian buka dulu ya. kalian close dulu. Lalu ke Play Store, kalian download dulu aplikasi ini nih. menurut Firewall. Ini kecil sih cuma 2 MB ini. Dulu, sampai installnya berhasil close. Nah, lalu kalian matikan dulu koneksi internet kalian. Kalau sudah dimatikan, baru buka SIM nya Nah, kalau sudah dibuka, kalian tunggu dulu terjadi kesalahan saat mengunduh konten tambahan untuk game. kalian hidupkan koneksi kalian. lalu pencet coba lagi. nah lalu cepat-cepat matikan koneksi kalian. tunggu gamenya ini sampai maksud, sampai masuk. sudah begini kamu saat ini bermain offline. Kalian keluar aja. Ya, nah, kalian close dulu sim city-nya. Lalu kalian buka menurut firewall. Ke aplikasi Tunggu dulu dia sedang baca dulu aplikasi apa aja yang ter yang ada di ponsel kita. Nah, di sini kalian cari Sim City. Mana Sim City? Nah, ini Sim City. Kalian pencet satu kali, nah nanti dia checklist nah kalian pencet dua kali yang checklist yang sudah checklist nah dia janti jadi X pencet menu home nya nah lalu kalian start menurut viral ingin menyiapkan sambungan VPN nah nanti dia ini akan jadi VPN aplikasi menurut firewall ini kalian oke okay aja dan kalian cross pencet home lalu kalian buka sim city kalian Nah, kalau sudah dibuka, kalian tunggu aja. Ini memang agak lama sih. Sekitar 30 detikkan lah. Soalnya jadi e, aplikasi no root firewall tadi itu membatasi koneksi ke server. Jadi simcity ini memang benar-benar tidak bisa offline harus online. Nah kalau sudah ma sudah maju loadingnya biasanya ini bentar lagi kebuka. Kamu saat ini bermain offline. Waduh, koneksi saya lupa dimatiin. Kita coba lagi ya, keluar dulu. Kepadi nyalain. Kita nyalain dulu. koneksinya bakal lagi Sim city -nya. Kamu saat ini bermain offline. Oke. Okay jadi kita cobain ya mana ini tuh itu uang ini mengasum bana koinnya kunci-kunci silver semuanya nggak tahu apaan ini ya tambah kapasitas terpakai oh, jadi memang bisa dipakai ya ini ya kita coba buat memperbesar kotak kita ya karena saya ini kita cobain pakai okay. ini memang benar-benar 100% aplikasi ini yang versi mod walk ya benar sudah dites tuh kita bisa mau ngembangkan semuanya tidak, -tidak. ya okay, segi sekian dulu videonya jangan lupa like subscribe dan ini versi benar-benar jalan